Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube andalan kita, Taman Bermain Anak. Eits, jangan lupa subscribe, komen, dan like untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini. Hari ini kita akan melihat kembali mainan kita yang sudah kita mainkan, baiklah, let's go, mari kita lihat. Yang pertama kita akan melihat semua mobil mainan yang kita punya. Dan lihat, mainan hewan, yang kita punya, ada berbagai jenis hewan yang sudah pernah kita kihat. Apa kalian pernah ingat, mainan ini, mainan yang kita rakit, apa kalian tahu, yap benar sekali, mainan kereta. Dan yang terakhir, mainan perahu otok-otok.